selanjutnya support energi kepada zodiak yang kelima yang pintu skinya akan terbuka di bulan oktober tahun 2021 jika support energi sudah kita dapatkan kini hanya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat sesuai ramalan zodiak yang pintu akan terbuka di bulan oktober tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kini hanya kita membuka dan membacakannya untuk zodiak yang pertama adalah Eight of one ataupun delapan tongkat. Untuk sudik yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo pintu rezekinya akan terbuka di bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Virgo akan banyak menerima tawaran pekerjaan yang tak pernah Ia juga sebelumnya yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang tidak kenal lelah untuk mencari pekerjaan dan mencari rezeki demi mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Page of sword. Secara umumnya Page of sword itu diapikan seorang anak Dan di sini menggambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang Yang merupakan fitur resikinya akan terbuka di bulan Oktober tahun 2021 Dengan menerima banyak tawaran pekerjaan yang berdampak positif kepada kehidupan, keuangan, serta finansial Yang didukung penuh didoakan penuh oleh seorang anak dan keluarga Virgo sendiri Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Jackman Secara umumnya Jackman itu diartikan Kesempurnaan pencapaian kemenangan Yang dimana sini jika digabungkan Jackman dengan Zodiac yang pertama menggambarkan Kesempurnaan keuangan Kesempurnaan kehidupan akan didapatkan oleh seorang Pilgo di bulan Oktober tahun 2021 Yang dimana sini dengan menerima Banyak tawaran pekerjaan yang didukung Didoakan oleh keluarga Didukung didoakan oleh seorang anak Yang dimana disini pintu reski seorang Pilgo dikategorikan Akan terbuka Dan untuk kartu Zodiac yang kedua adalah Ace of Swords. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana sini digambarkan seorang Aquarius pintu akan semakin terbuka di bulan Oktober tahun 2021. sini digambarkan seorang Aquarius akan menata meniti kembali kehidupan, menata meniti kembali pengeluaran pendapatan yang dimana sini akan menampak positif kepada kehidupan, serta disini seorang Aquarius akan mencoba satu usaha yang baru yang dimana sini membuat pintu akan semakin terbuka. Dan di sini dikategorikan juga seorang Aquarius akan mendapatkan pekerjaan yang baru yang mampu mendobrak finansial serta keuangannya. Dan untuk kartu support energinya adalah. Naik Open Takel. Secara umumnya, Naik Open Takel itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dekat dengan Aquarius, serta seseorang yang berada di sekitar Aquarius sendiri. Dan di sini menggambarkan pintu ski seorang Aquarius akan terbuka di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana di sini seorang Aquarius akan mendapatkan tawaran pekerjaan. Yang baru yang mampu mendongkrak keuangan yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang-orang terdekat dan di sini seorang Aquarius akan memulai usaha yang baru dengan motivasi dukungan dari orang-orang sekitar dan jika kartu yang kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan kesempurnaan pencapaian kemenangan akan didapatkan oleh seorang Aquarius di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di sini menyebabkan pintu rezekinya akan semakin terbuka dengan menerima satu tawaran pekerjaan yang pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang-orang sekitar. Dan di sini seorang Aquarius akan memulai usaha yang baru yang mampu mendongkrak keuangan yang dimotivasi dari orang-orang sekitar serta sahabat-sahabat Aquarius sendiri. Dan untuk kartu zodiac yang ketiga adalah. Trio Pentacle ataupun tiga koin. Untuk zodiac yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris yang dimana di sini digambarkan pintu rizki seorang Aris akan semakin terbuka di bulan Oktober tahun 2021. di sini digambarkan seorang Aris merupakan sosok seseorang yang suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kepada orang yang meminta bantuan kepada dirinya, kepada orang-orang terdekat yang membuat pintu rezekinya akan semakin terbuka, dan di sini juga digambarkan dengan kegigihan seorang aris usaha yang dilakukan seorang aris akan membuahkan hasil dan mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang aris akan membuka usaha yang baru, yang dimana hasilnya mampu mendongkrak keuangan finansial serta kehidupan aris lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Cups. Secara mempunyai Queen of Cup, itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan seorang Aris, serta seseorang yang berada di sekitar Aris sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Aris suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan kepada orang-orang sekitar yang dimana sini di dalam kategori orang tua ataupun wanita yang membuat pintu rizkinya akan semakin terbuka. Dan di sini seorang Aris akan membuka usaha yang baru yang didukung oleh pasangan yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan jika kartu jardian yang kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan pencapaian kemenangan, pencapaian kehidupan akan didapatkan oleh seorang Aries di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di sini usahanya akan semakin bagus didukung oleh pasangan dan di sini pintu rezekinya akan semakin terbuka yang dimana di sini ia suka berbagi dengan orang-orang lain yang dimana juga di sini seorang harus akan didoakan oleh orang-orang yang ia bantu untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan karir pekerjaan serta finansial yang lebih bagus lagi. Dan untuk zodiak yang keempat adalah Nine of Cup ataupun 9 piala. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang bersodiak Libra yang dimana di sini digambarkan sosok Libra pintu rezekinya akan semakin terbuka di bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Libra akan mendapatkan. Banyak tawaran pekerjaan, banyak job yang dimana di sini didasari dengan dukungan dari seorang pasangan, didasari dengan keromatisan dari pasangan yang membuat hatinya semakin bahagia. Sehingga di sini seorang Libra akan semakin fokus dalam bekerja, yang membuat pintu rezeki akan semakin terbuka keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah King of Cup. Secara mumi, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang usianya di atas 30 tahun. Dan di sini menggambarkan, sosok seorang, seorang Libra akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, banyak job di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana di sini berkat dukungan dari seorang pasangan, berkat doa dari seorang pasangan, sehingga di sini seorang Libra semakin semangat lagi di dalam pekerjaan, yang membuat seorang Libra mendapatkan pintu rezeki yang sangat terbuka dengan dukungan dari orang-orang sekitar, dengan dukungan dari orang tua Libra sendiri. Dan jika kartu jejaring kita gabungkan dengan zodiak yang apa di sini menggambarkan. Pencapaian kemenangan, pencapaian kar pencapaian kehidupan akan didapatkan oleh seorang Libra di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana dengan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, banyak job yang membuat kehidupan finansial lebih bagus lagi, yang didukung penuh oleh orang tua, didukung penuh oleh orang-orang sekitar, yang dimana sini juga beran serta seorang pasangan sangat berdapat positif kepada seorang Libra untuk mendapatkan pintu rezeki yang sangat terbuka di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk zodiak yang kelima adalah, Job sport ataupun dua pedang untuk judek yang kelima kita mempunyai seseorang yang berjudek Pisces yang dimana sini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan pintu terus yang sangat terbuka di bulan Oktober tahun <tuh> 2021 di sini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang dimana sini salah satu pekerjaan tersebut akan mendongkrak kehidupan finansial seorang Pisces lebih bagus lagi dan di disini seorang Pisces juga akan membuka sebuah usaha baru usaha tambahan yang dimana di sini dalam bentuk usaha kedua seorang Pisces yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan berkat kesehatan yang dapatkan oleh seorang Pisces di bulan Oktober tahun 2021 yang semakin meningkat, kefokusan kegigihan seorang Pisces dalam bekerja sangatlah membantu dan mendongkrak kehidupan finansial dan membuka pintu rezeki semakin bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah King of Pentacle. Secara mempunyai King O'Connell itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang usianya di atas 30 tahun. Dan di sini menggambarkan seorang Pisces akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan, yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang-orang sekitar yang usianya di atas 30 tahun, yang membuat keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Pisces akan membuka sebuah usaha tabang usaha tambahan yang dimana di sini didukung didoakan oleh orang tua yang mampu mendokar finansial keuangan lebih bagus lagi dan jika kartu jagam yang kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan pencapaian kemenangan akan didapatkan oleh seorang pisces dalam kategori kehidupan yang dimana di sini mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang mampu mendongkar kehidupan finansial yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang-orang sekitar yang usianya di atas 30 tahun, serta di sini seorang Pisces membuka usaha yang bagus usaha tambahan yang mampu mendokar finansial kehidupan yang didukung penuh oleh orang tua Pisces sendiri. Dan di sini dikategorikan seorang Pisces mendapatkan kesehatan yang lebih meningkat, sehingga keputusan kedisiplinan bekerja sangatlah bagus yang mampu membuat rezeki akan semakin terbuka lagi. Dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang Petruski akan terbuka di bulan Oktober tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Virgo. Yang kedua zodiak Aquarius, yang ketiga zodiak Aries, yang keempat zodiak Libra dan yang kelima adalah zodiak Pisces. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak. Yang petruskinya akan terbuka di bulan Oktober tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.